assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang seluruh teman-teman subscriber dimanapun pun bosku berada semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya bosku kembali lagi masih bersama cerita kita di ekstremai channel video kali ini kita kedatangan mio entry 125cc ya bosku. dalam keadaan starter tidak jadi ya bisa kita cek dulu metal jadi bagian sepeda normal ya bosku. sen-sen jadi semua cuman starter ya Nah, saya teringat mau, cuman ada bunyi cetek-cetek di bagian bawah jok. Nah, sini ya bosku, ya. nah. coba bosku dengarkan, saya pencet starter ya. Hmm, dia hanya berbunyi, habis ya, di bagian bendik, kita juga baju switch. Hmm. Ya bosku, mudah-mudahan penyakit seperti ini, dia bermasalah di bagian cool. Cool starter yang haus biasanya, ya, atau juga angker yang terbakar tepatnya di bawah sini bosku bisa buka bagian filter ini filter buka dulu bos ya Nah kalau dibuka bosku buka di bagian lagi ya bos ya Oh ah, maaf bukan lagi bernama starter ya bosnya ini buka lepas. di sini ada baut 2 menggunakan L L10 bisa bosku lepas Oke okay. ini deh kelas Hmm, oke. Okay. Oh. yo nah, sekarang kita akan buka sebagai dinamo ya, guys, kira suruh sorong dulu mekaniknya. But. Tepuk. Ini mekanik kita Buka dulu bagian kamu ya. Aduh. Uh, unit? Ada tanya? buat lapan khusus, kan? Oh, sebut. Oh juga harus beli diapin tewe buat baut, baut, no? baut ya? mm Heeh. -hmm. Ah ini Bosku, ya, bermasalah di bagian denamo. Cuman di bagian coolnya aus buka. Buh, gak, gak? Hmm, buka dulu itu ya. Iya ya, dia menggunakan L ya. L8 gaknya bukan Bos ya. Kalau kecil. sudah yeah. <laughs> <laughs> hmm, bawang ya. Ah, ini ya. dibuka agak kuat. kota dulu ya mana? Oh. Oh, yang kalah L. Kacar yang lain iya ini apa Udu -udu nah jadi kalau bosku tidak mempunyai kunci khusus seperti ini harus ya, kena ini kecil ya boska, saya buat seperti obeng belah Nah ini jadi kita enak pakai obeng belah aja bimbing bisa buka ya bosku. Nah. nah jadi nggak merusak langsung buka. kita lihat ya. Kulunya. Nah, ini kotor benar ya, Bosku. Bagian maninnya kotor benar. Sekarang kita coba sebut. Sebut. Ah. Ini Bosku, hancur benar. Ah, hancur. Ku bagian kul. Cool. Nah, Bosku kulunya udah seperti ini, udah kayak apa ini, udah banyak, nah. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> udah putus ya bosnya, eh, kulunya, sekarang kita akan pasang kul yang baru. terpasang ay yang baru ya bosnya kita menggunakan merek ini ya ini termasuk bagus ya ini. dengan asli kita punya yang kita pakai ini punya Jupiter Z ya karena nggak ada yang khusus Lumia entry ini sudah disolder nih ya, bos ya karena ini sudah patah, mungkin pas mereka membuka ini patah ya, bagian baut sebelahnya jadi pindahkan sini untuk bagian masak ini sistem solder Ini solder ya sekarang kita akan pasang caranya untuk memasangkan airnya, atau juga angker ya buka dulu cabut pernya ya nah, dicabut kita pasang per yang baru nah, ini ya nah, pasang sini nah, seperti ini kita pasang dulu terlebih dahulu ya pandai ya nah pasang. nah pasang kita kunci ya sini kuncinya seperti ini aja ya. Oh. Nah, seperti ini bosnya. Kita ini ya, sekarang. Lepas, saya cek dulu atau ada yang nyangkut. Hmm. Nah, sekarang kita pasang ini. Ini aplikasi minyak dulu ya, ada belum mas, saya meluruh Itu masih belum masnya usah terlalu banyak-banyak, yang penting dia rata itu hmm. Karena nanti kalau banyak-banyak dia akan kecepat kiri ke bagian angkernya ini. kita pasang Saat pemasangan ini ini harus ditahan ya seperti ini biar dia tidak keluar. Karena kalau tidak ditahan akan disap oleh magnet bosku ya. Oke nah, guys. bosku. Untuk di bagian top ini kan ada semacam tanda ya bosku. Ini jangan sampai salah. Nah, ini. Ini dari sini harus pas dengan ini. Kalau dia tidak pas, motor itu tidak jadi staternya. Juga staternya akan berputar arah. Jadi harus seperti ini, nah, pas seperti ini Baru bos dipasangkan kancingannya. Tapi juga memor. Nah. Nah. Sama satu lagi, jangan asal kenceng. Tes dulu untuk nah udah pas atau belum. Terpasang, bosku. Hmm. Hmm. tes dulu bagian luar, jangan dulu pasang ya kalau sudah terpasang semua, kita tes dulu dan namanya bagian luar. Ini. eh, langkah pemasangan nanti di sini ada seal dengan sampai lupa sealnya ya bosnya. kalau sealnya lupa, situ akan terjadi kebocoran. nah sekarang kita tes. Soalnya, kita tes dulu luar saja, jangan dulu dipasang di bagian penghantar oh, ya agar tidak, tidak terjadi terjadi ulang lagi bos ya. Tapi kalau menurut saya udah normal ya tapi biar bi <tuk> tidak ada yang ini ya, nasehat. Coba kita tes, <tuk> tes, tes ya. sekarang kita pasang coba kita pasang ya kan ini harus dikali kembali seperti semula seperti ini ya sekarang kita pasang bos aman ditunda aja sore ini kita jipet d. Nanti ya, Maunya.